Aku pengen, aku bapak. jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri tangisnya bidadari cicing lalaki cicing Dengan, lalaki. jagalah istri jangan kau sakiti taatnya istri harumnya surgawi kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak berkah. Terus bu? Tapi kalau istri senang, hati bapak ikut tenang. Anak pun gembira riak, meskipun utang segudang. Jagalah istri pak, jangan kau sakiti. Doanya istri tangisnya bidadari cicing benar-benar Cicing, cicing. kupinggan ku bapak ulangah hina ulangah lemah kan jadi pemajikan mual sukses hindi pagawean salaki lamun ewe doa pemajikan cicing cicing Aimu mama tahan anak. -anak. Kupingin ku bapak. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisnya bidadari. Cicing lalaki cicing, Deng dengengin lalaki. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya surgawi.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 Tangisnya bidadari Suami yang soleh adalah suami yang selalu menjaga perasaan istrinya Dan memuliakan istrinya Gak Cukup suami yang soleh Istri pun harus soleha Cicing Cicing Akhirnya yang harapan awewe yang harapan ibu-ibu mah diangkat ngakuak Didedotkan ngakuak ngaji ngaji maksudnya ngaji maksudlah <tuluh> jangan <tuluh> harapan awam we te kupingan bo jagalah suami <mulia> <tuluh> <tuluh> jangan kau sakiti nya suami ridonya nya ilahi hayang menang ridho allah aweh teangan ridho salaki Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi ya salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing Mening buka kutang jeng samping Asongken bujur jeng pingping salaki hayang nyandung, wayah nak dukung. Cicing cicing kehola, siat tadi gelak lagi tu protes. Munsalagi hayang nyandung, wayah kudu didukung, tebisah diembung-embung dan orang-orang melendung. Huru <laughs> kacau. Ayang gaduh bojo solehah bapak hoyong, bapak soleh tihula. Hoyong di sopananku bojo hoyong, bapak kudu jadi contoh sopan tihula. Kenapa sih tihudija so, sopan, santun, bahasanya santun, lemah, lembut. Karena rasul suamnya memberikan contoh sopan duluan. Memanggil istrinya ya Humairo mulia, bunga mawarku sini sebentar. Cantik, cakep, ibu dikitu-kitu bisa -gitu lagi. Jawab Bu, denge si ya Lelaki, tong nyalakan pemajikan Culangung, dahi lelaki naya, rawa dolpisan, hari hayang di sopananku. Pemajikan sangunah, nawe manggil pemajikan, jenong kat dia, pemajikan lebih kasar nggak jawab, enang kacau Aku jadi terkenal ke masyarakat itu cejenong jengkang jebrak ngabring <tuh> Selagi jadi contoh soleh tihula. insya, insya Allah jadi hati bersihan, kokotor, kotor Ayana orang hijrah 1437 hijriah urang mau hati nu bersih. Angkuh orang picin gantiku tawadu panasan ku dunia pichen gantiku panasan ku ibadah dendam ganti gantiku silaturrahmi sarakah ku dunia pichen meningkuh konaah selalu menerima apa adanya yang kecil kita syukuri yang besar akan didatangkan oleh Allah jangan menjadi orang yang tomak mengharapkan yang besar tapi belum tentu yang kecil dilupakan akhirnya nu gede tu datang datang nu di Arab Arab melutik luhit manten Meningkene nu letik di disyukuri, meningkene terik jeng goreng oncom, nu ayak bukti harapun orang daripada hamburger fitsangan ukur dina lamunan Bener Mening nu ayak Sebab nu datang di datang, nu gede didatangkan ku Allah Buka jelemah, anu sok resep syukuran karena Pasti didatangkan nu gede Makana dinajam ul jawame, gening dijelaskan syukur karena nikmat Allah, wajib Suruh Syekh Taju as subki wajibun bisyari. wajib hukumna syukuran karena nikmat nikmat-nikmatnya Allah menurut syarat terutamanya nikmat sehat walafiat banyak umur nikmat iman Islam syukuri kurang. nikmat jabatan harta milik rizki disyukuri yang bekal ibadah ulah gara-gara nikmati Allah dirizikiti Allah segala rupati Allah fasilitas hirup ku Allah ke orang jadi nggak jauhan Allah orang atau karena kufur kayak ditun Justru segala rupa palis, fasilitas dipastikan ku Allah ke orang, baik harta, tenaga, pikiran, terus kawah ringkasan orang kesehatan, orang terutamanya iman Islam, justru eta kudu dijadikan jembatan, piken garai hiridona Allah Subhanahu Wa Taala. belum emang yang Happy New Islamic Years, 1437 Hijriah. Selamat tahun baru Islam. Semoga di tahun baru ini kita semakin berkah. Sekitu dalam sikap wakun akhilil dari musamihan wakun li islahil fasa nasihan wa aslihil fasadabita'amu liwa in badihatan hatan falatu baddili Puntan, puntan, shhh ha ha hu hu ha naon 2 jam setengah terus hmm, ngari kena tonggong-tonggong hmm. batu udah paling 1 jam, 30 menit menit hmm. 2 jam setengah di jam 8 naik kena setengah 12 pikir, encum. terus ngari <laughs> Pemecah <tuk> Rekor. Mudah-mudahan <tangan> yang <tuk> manfaatnya Wakun Akhiril Mubtadi Musta'mihan Wakun Li Islahil Fasadin Nasihan Wak Sulihil Fasad Rabi Ta'ammu Liwa'in Badi Hatan Balatubatdili Serka Salahan Pangislahkan Pangluruskan Pangbereskan Laman Elaras Nasinjantan Ilmu Anu Manfaat Hadan Allah Wa Iya Kumajma'in Wallahu Mafikilah Wa Mudtarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.